Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kepala SD Kausar yang masih terpulasi belum genap satu tahun, kami berusaha akan menjawab semua tantangan. Pengaplikasian budaya literasi numerasi di era pandemi surut akan pemerataan. Kami sadar akan itu Kami segera bergerak Melahirkan program Unggulan baru Yaitu Majalah Jamar Singkatannya Cerdas, Aktif, Menarik Akrab dan religius. Lebih dari lembaran kertas Antara kami Guru dan murid meresapi numerasi iterasi melalui majalah sekolah dengan segala keterbatasan akan pengetahuan di dunia kepenulisan kami mendatangkan langsung mentor-mentor hebat penulis buku dan redaktur majalah terkemuka terus bergerak memberikan bekal kepada seluruh guru dan karyawan yang nantinya akan menjadi Dewan Redaksi. Kehadiran murid dan wali murid sebagai kontributor rubrik majalah Camar merupakan bukti adanya kolaborasi yang apik keluarga besar SD Al Alkausar. Banyak yang kami pelajari ternyata terus berinovasi dan meningkatkan hirok itu benar akan memberikan hasil yang luar biasa. Belum kami pahami apakah majalah camar ini sebagai bukti merdeka belajar, namun yang pasti ini adalah langkah awal dalam sejarah perjuangan di dunia pendidikan. Untuk terwujudnya profil belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Firdaus Adi Imbowo, wali murid dari Ananda Ibra 5A dan Jibril 2A. Senang sekali dengan diterbitkannya Majalah Camar. Bagi saya Majalah Camar merupakan media silaturahim antara sekolah, orang tua, guru dan di sini kita bisa mendapatkan semua informasi tentang kegiatan sekolah, anak-anak yang berprestasi, bahkan informasi yang cukup menghibur seperti menu masakan dan sebagainya. Sukses selalu untuk SD Alkausar, semoga selalu memberikan manfaat dan menginspirasi. Bilahi Taufiq Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Lulu Muhammad, saya ibu dari tiga putra yang semuanya bersekolah di SD Alkausar. Saya sangat bersyukur sekali dengan diterbitkan majalah Cangmar yang menjadi jembatan sangat baik bagi wali murid dan sekolah dan juga menjadi wadah untuk siswa-siswi SDL KAUSAR berekspresi dan berkreasi dalam bentuk majalah. Selamat untuk Bapak Ibu Guru SDL KAUSAR, terima kasih inovasinya. Selamat juga untuk siswa-siswi SDL KAUSAR,